Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo warah sahabat Lesti Lovers Dimanapun kalian berada, selamat siang Selamat datang dan bergabung kembali Di channel youtube Lesti Fatih Update Yang akan memberikan informasi terbaru Mengenai Bunda Lesti keceora. Sebelumnya bagi kalian yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk terus mendukungnya Dengan cara klik like, comment dan subscribe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 kabar pertama kita awal dengan kabar spesial yang sangat membahagiakan. Alhamdulillah, ada postingan foto Rizky Bilar bareng bos TV nih. Persahabat, ya, siapa yang sudah bilang Boy Leslar? Kali ini, bersahabat, ya, kita mendapatkan informasi terbaru bahwa Rizky Bilar tentunya lagi ada project dengan bos TV. Masya Allah, berkah selalu, berkas selalu ya, untuk idola kesayangan. Mudah-mudahan kedepannya menjadi lebih baik, amin kita simak juga ya kalimat caption yang dituliskan langsung oleh Bu Fir Masya Allah, Alhamdulillah dipertemukan dan dikelilingi orang-orang hebat dan baik hati sehat terus ya kalian Papa Bi, Pak Edi Kusnadi Sariat Atmaja dan Sinsei. semoga selalu dalam lindungannya amin, Masya Allah banget ya kita lihat juga Bu Fir menuliskan sebuah kalimat ini foto kemarin, Tuh, ini terbaru Terbaru baru-baru ini persahabat ya Baru diunggah kemarin fotonya dengan BOS TV Masya Allah Kita lihat juga persahabat ya Tanggapan dan respon yang diberikan di antaranya perselabat dari akun Nurul Rahmatika mengatakan, Masya Allah, ini foto anak ibu waktu wajib lapor kemarin, ya Min. Alhamdulillah, sudah bisa tersenyum segar, Masya Allah banget ya. Terlihat memang sekarang sudah segeran ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan permasalahan yang sudah tentunya berlalu, perselabat, ya. Itu menjadi pelajaran yang amat sangat penting bagi seorang Rizky Bilar. Kemudian disimak juga persahabatnya di unggahan l 21 ada sebuah kalimat atau kata bijak Perempuan, jadilah kuat karena di dalam jiwamu ada masa depan umat Wow, persahabat, kita lihat nih kalimat caption panjang yang dituliskan Dear Perempuan, tidak peduli kami lahir di mana, dari rahim siapa, dan dibesarkan oleh orang-orang yang bagaimana Ketika tidak akan pernah bisa memilih itu semua tapi kita bisa menentukan akan menjadi wanita yang seperti apa dan bagaimana. Aku tahu, tidak sedikit perempuan yang berada di lingkungan yang sering seringkali diperlakukan secara tidak adil harus berjuang dengan stigma yang sering seringkali membuat diri kerdil, bertahan hanya untuk melanjutkan hidup di depan orang-orang yang selalu membuat diri jadi kecil. Kamu tidak sendiri, ada banyak orang yang selalu memeluk ragamu dari kejauhan ada banyak telinga yang siap untuk mendengarkan setiap keluh kesah yang menjadi kegelisahan Jangan biarkan kristal-kristal negatif bersemayam hingga membuat diri tak lagi berdaya Kamu berhak bahagia, kamu berharga, dan dirimu ada masa depan bangsa Insya Allah Ini kata-kata yang sangat bijak persahabatnya Hanya bisa mendoakan ya sekali lagi untuk Lesti dan keluarga Semoga bahagia dan semoga selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik Berikutnya kita simak juga diunggah nih guys-nya Teh Novi Teh Novi persahabatnya mengunggah sebuah postingan Ini sepertinya berada di tentunya Lampung persahabatnya di pantai Dan dua jam yang lalu juga persahabatnya lagi naik perahu tuh Teh Novi Masya Allah Mudah-mudahan Teh Novi juga selalu sehat dan semoga dilindungi dari orang-orang yang tidak baik kita selalu mendukung orang-orang terdekat yang selalu tulus mencintai keluarga besar Lesti Gejora. Selanjutnya disimak juga persahabat, ada sebuah kalimat yang diunggah oleh akun fanbase Leslar. Tentu ini kalimat yang sangat positif dari luar negara. Sebelumnya kita simak dulu di kalimat caption yang dituliskan. Dihujat di negeri sendiri gara-gara masalah rumah tangga. Tapi Masya Allah, diapresiasi karyanya di negeri orang. Malah Lesti disuruh pindah ke sana, WKWK, dan mereka nggak peduli masalah pribadi si artis yang penting bakat dan disiplin. Emang Indonesia nih kebanyakan ngelawak? Support Bunda Lesti di Idaya, jangan lupa karya nomor satu. Kita lihat sahabat ya, kalimat komentar dari Hayati Sulaiman. Meh, la Lesti menyanyikan Malaysia ini yang penting bakat dan disiplin. Gosip artis setakat usik-usik manja-manja. Mehlas ini meh meh. Wow, ini ajakan untuk Lesti pindah ke negara Malaysia, persahabatnya, karena di sana tentunya karya-karya Bunda Lesti sangat dicintai dan sangat diminati. Ini keren banget, sahabat. Terharu dan pastinya kita semakin bangga dan kagum dengan sosok Lesti. Semoga Lesti selalu menjadi wanita yang hebat Wanita yang kuat Wanita yang tegar Dan selalu wanita yang sabar Amin Berikutnya disimak juga diunggahan sirian sungkar Empat jam yang lalu mengunggah sebuah kalimat Kesalahan terburuk kita adalah ketertarikan kita kepada masalah Kesalahan orang lain Ali bin Abi Thalib. Masya Allah banget ya Kesalahan terburuk kita Memang adalah ketertarikan kita pada kesalahan orang lain Ini dikhususkan juga untuk para netizen persahabatnya Jadi jangan sampai tentunya kita sebagai fans sejati Menghujat, membuli, sampai merendahkan Lesti Kejora Karena Lesti Kejora tidak salah persahabat Mudah-mudahan semuanya mendukung dengan tulus Mensebut dengan tulus untuk idola kesayangan kita